Karena ini seru banget vlognya sudah di di channelnya Abang Narji ya. Kolaborasi ketika Bunda Lesti dan Papa Rizky Pilar ini bersama Abang Narji Masya Allah banget ya keseruan, kekiutan selalu disuguhkan oleh Bunda dan Papa Pilar Mudah-mudahan mereka berdua ini selalu diberikan kesehatan Dan rumah tangganya langgeng bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin dan kita lihat juga persahabatan ya postingan ini. Tentunya momen spesial banget ya, bikin ngakak ketika bapak Bilar hari ini pakai bahasa Sunda, logatnya logat Medan. Wow, ini tentunya membuat semua ngakak banget ya, termasuk Bang Narji juga yang ikut ketawa nih. Tentunya tuh wow, masya Allah, banget luar biasa. Ini seru banget yang belum mampir, silahkan mampir di channel YouTube-nya Abang Narji ya. Momen ini pun diunggah kembali atau di repost kembali oleh akun Leslar Anus Korsi. Ada kalimat Gemsun yang dituliskan ngakak bahasa Sunda logat Medan katanya tuh, Wow Masya Allah banget ya Komentar pun banyak sekali diberikan dari para sahabat Leslar Ya ini dari akun Aini Nazar Zuri mengatakan Dua Kali coba ngomong Sunda, logatnya logat Medan. Tetap enggak hilang, katanya itu Masya banget ya. Logat dari Papa Bilar nggak bener-bener hilang. Dengan berbahasa Sunda, persahabatan tetapi tetap logatnya logat Medan. Masya banget. Tetap kita support yang terbaik nih buat idola kesayangan kita. Yang belum tahu persahabat, ya channelnya, silahkan mampir di channel YouTube-nya. Ngerjik ya, sudah dihabiskan di itu. Keseruan Lesti jujur, Rizki Bilar kaget tuh. Ini seru banget ya Di vlog ini Mudah-mudahan selalu banyak doa, support, dan dukungan nih Dari orang-orang baik Yang tulus mencintai idola kita Dan selanjutnya juga Persahabat, diperhatikan di sini Sebuah kebanggaan juga nih untuk kita semua Dari l2w.id Persahabat, ya, pada momen Jumat berkah Kali ini l2w Akan memberikan informasi mengenai perkembangan terbaru masjid yang memperbaiki. Ini sih luar biasa kebanggaan untuk kita semua persampatih ya alhamdulillah bersyukur banget menjadi bagian dari Les La Lovers. Perhatikan juga di sebuah kalimat kemsen yang dituliskan oleh L2Wid.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Ini enggaknya siang tadi bersabat ya Kami ingin menyampaikan progres terbaru dari pembangunan masjid kedua yaitu Masjid An Nur Yang lokasinya dekat dengan rumah Lesti Kejora. Alhamdulillah sudah masuk tahap bongkar dan pembangunan. Setiap progres pembangunan masjid akan diupdate di Instagram l2w.id. Sekali lagi terima kasih kepada para donatur yang telah membantu kami mewujudkan mimpi banyak orang dengan tetap bermanfaat bagi sesama. Bersama-sama memperoleh pahala dan nilai kebaikan di sisi Allah, amin, insya Allah. Bagi yang ingin berdonasi bisa klik link di bio atau dml2.id. ID teman persahabatnya, masya Allah, semakin bangga, mudah-mudahan tetap konsisten untuk selalu memberi kebaikan dan selalu melakukan-melakukan tentunya kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Untuk berikutnya juga persahabat ya Ada kabar yang mengejutkan warga Konohani Langsung dari Indosiar Yang baru saja menginfokan soal juri yang akan hadir di acara dangdut Akademi 5 persahabat ya Perhatikan di info Indosiar di laman akun Instagram pribadinya The Akademi 5 juri audisi online The Akademi 5 ini ada beberapa nama persahabat ya di simak yang pertama ada Rani D.A yang kedua ada Aulia D.A, yang ketiga ada Putri D.A, yang keempat ada Weni D.A, yang kelima ada Irsyad D.A selanjutnya, yang keenam ada Reza D.A yang ketujuh ada Fildan D.A yang kedelapan ada Ical D.A, dan yang kesembilan terakhir ada Irwan D.A itulah beberapa Nama juri di audisi online Dangdut Akademi 5 Dan disimak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Indosiar Karena sebentar lagi Dangdut Akademi 5 akan dimulai Nah inilah sederet juri yang akan menilai penampilan peserta di audisi online DA5 nanti Dangdut Akademi 5 Di postingan Indosiar ini tentunya banyak sekali banjir komentar oleh para sahabat Leslam Ya ini dari akun Enang Sekar Gisnia mengatakan kok Dede nggak ada katanya itu persahabat ya. Ini ada yang bertanya soal Bunda Lesti Kejora yang tidak ada di deretan juri persahabat ya. Dan kita lihat juga bersahabat ada komentar lain diberikan dari akun Alewati 019880. Kok Dede nggak ada? Ah, Mimin nggak seru kalau gini katanya itu persahabat ya nggak seru. Plus tinggal ada tuh banyak yang kecewa persahabat ya Bunda Lesti tidak menjadi juri di acara audisi online dangdut Akademi empat Mudah-mudahan saja kita berdoa saja persahabat yang semoga di acara tentu di acara Indosiar bukan audisi. Mudah-mudahan Bunda Lesti bisa menjadi juri. Amin. Dan untuk berikutnya juga persahabat ya kita lihat nih ada sebuah kabar sedih juga yang kita dapatkan dari Bang Aril ya ketika live instagram bahwa bang Adil kurang enak badan nih kecapean persahabat ya tetapi alhamdulillah sudah membaik mudah-mudahan saja tim dari leslar tetap selalu sehat dan selalu kompak dan selalu bisa menjaga bunda lesnya bapak bilar kita masih menunggu kabar baik dan kabar baru selanjutnya jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru